Yuk, selamat sore teman-teman, kita akan buka kelasnya dalam doa, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur untuk uh, kami bisa berkumpul di Meeting ini. Hari ini kami akan bahas tentang joining table, biar kami berkati kami, praktikum kami bisa berjalan dengan lancar, dan tugas-tugasnya tubuh bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini, boleh bantu menyalakan kameranya ya teman-teman. Senyum teman-teman, lihat kameranya. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih teman-teman. Hari ini materi yang sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang join table. Mudah-mudahan materinya sudah disimak ya. Sambil siapa cepat dia dapat. Dan menunjukkan di shell teman-teman. Saya mau buat table T1 dengan kolom K1, tipe datanya integer. Silakan, yang berhasil membuat boleh langsung share screen. Yang set value itu, kalau sudah create table, itu tinggal insert into. nama tabelnya kan T1 berarti insert into T1 karena kita sudah jelas kolomnya ke 1 satu, hanya satu-satunya boleh nggak disebutin jadi langsung aja insert into values begitu diisi data pertama itu satu titik koma maka ini hanya nge-input yang satu aja tapi kalau kita pakai koma di sini lalu kita input dua tiga baru titik koma ini tiga-tiganya akan ke input sekaligus. Kalau normalnya sih masukin satu-satu. Insert into values 1 titik koma masukin. Insert into tab T1 values 2 titik koma kayak gitu. Satu-satu. Harus satu-satu ya? Kalau atributnya lebih dari juga. satu, nama kolomnya harus disebutkan. Insert into kolomnya di sini. K1 values ini. Kalau misalkan ternyata, misalkan ya, ini ada K2, K3 lah ya. Pakai istilah gitu lah. Disinilah ya. K2, K3. K2, K3. Misalnya ini K2-nya ABC, ini X, Y, Z. Misalnya aja ya. Berarti misalnya row data pertama yang mau diinputkan itu Kalau data yang mau diinputkan itu, misalkan ngacak. Kalau ngacak, berarti di sininya harus disebutkan secara jelas kolom yang mana. Misalnya, K2, K3, baru K1, misalkan teman-teman lupa-lupa gitu ya, urutannya ngacak di sininya. Jadinya, isiannya jadi gini: anggap aja satu row dulu aja, ya. Berarti K2 itu A, K3 itu X, K1 itu satu Ini nggak eh, ada primary key ya, jadi dia sendiri-sendiri gitu. Kalau ada primary key juga urutan di sini tinggal diatur aja mau yang mana yang input duluan. Seperti ini. Ini jangan lupa karena ini huruf ya, bukan angka. Pakai kutip, akhiri dengan tanda titik koma. Eh, ternyata mau langsung buat tiga-tiganya. Berarti jangan dikasih titik koma. Tapi dikasih koma. Data kedua apa? Data ketiga apa? Ternyata yang di input. Ini macam-macam yang Yang di input hanya K2 sama K3. Ya, berarti hanya seperti ini aja. Kolom k satunya udah pasti kosong. Seperti itu, Steph. Jadi tergantung dari yang kita tuliskan di pada saat nginput, input, insert intunya. Kalau kolomnya okay. digunakan secara spesifik, berarti isian ini tuh untuk yang ini. Isian yang ini itu untuk yang K3. Kalau nggak disebutkan, maka dia akan otomatis ketika nge-createnya urutannya K1, K2, K3, ya berarti dia bakal nginputnya si A ini tuh ke sini, karena dia nggak tahu definisi ininya, karena nggak disebutkan secara spesifik. Apakah menjawab, Stefanus? Iya menjawab. Kasih, Bu. Jadi harus sebut, kalau mau pasti nginputnya ke satu kolom tertentu, sebutin. Tapi kalau udah tahu, dan ah urutan nggak penting gitu ya, udah pasti masuknya di kolom pertama, kedua, ketiga, ya berarti tanpa disebutkan, ini akan ngerti masuk ke K1, K2, K3 sih. Seperti itu. silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Juan berhasilkah mengubah nama kolom? Berhasil Bu. Oke. Okay. kasih okay. Bu. Itu bisa sekalian dipakai buat mengubah tipe data juga ya. Sudah berhasil teman-teman membuat tes satu semuanya. Saya lanjut ke tabel kedua ya. Ini memang tidak ada foreign key sengaja karena cuman untuk nunjukin apa Pengambilan data aja ya Untuk join aja Supaya teman-teman gak terlalu ribet gitu ya Jadi saya sederhanakan pakai Satu kolom Satu kolom, satu tabel satu kolom Satu tabel satu kolom, seperti itu Oke, kalau tadi Tabel T1 Kolom K1 Dengan data Satu, dua, tiga Sekarang, satu tabel lagi Karena join itu kan mengambil data dari dua tabel atau lebih. Silakan membuat tabel T2 kolom K2 dengan data 2 sama 4. Jadi teman-teman akan punya tabel T1 dan tabel T2. Tabel T1 kolom K1 istrinya 1 2 3, tabel T2 kolom K2 isinya 2 dan 4. Ini saya ngejelasin sederhana pisan jadi belum ada foreign key ya. Kita akan sambungkan data dan ambil data dari dua tabel ini. Tapi eh, maksudnya nggak ada foreign key. Belum ada foreign key yang ditampilkan di sini. Cuman buat ngejelasin join-nya dulu. Silahkan teman-teman. Jadi ada dua tabel. Seperti yang di... Ini ya. Seperti yang di slide ada dua tabel, tabel T1 dan tabel T2 yang ini teman-teman. Yang ada di slide, boleh teman-teman buka sendiri ya. Yang T2 juga sama, tipe datanya integer aja. Jadi inputannya 2 dan 4. Untuk yang berhasil membuat T2, silakan boleh ditunjukkan ya. Sebetulnya perintah join itu saya clear aja ya. Sebetulnya perintah join itu kalau sampai teman-teman lupa gimana sih? Perintah join itu kalau sampai teman-teman lupa ingat aja sintak yang biasa. Select apapun yang di select ya misalkan semuanya ya berarti select bintang from tabelnya apa? Tabel T1. Dan T2 sebetulnya, dan itu adalah koma. Where apa yang sama di tabel T1 itu harus sama dengan yang ada di tabel T2 kolom K2. Sebetulnya, sintaknya itu seperti ini: kalau teman-teman bukan dengan yang... Sebelum-sebelumnya. Nah di join gimana? Kalau di join itu berarti tanda koma ini diganti dengan kata join. Where ini diganti on. Jadi jangan jangan bingung dengan inner join, cross join, left join, right join. Itu tergantung kebutuhannya. Tapi sintak dasarnya sebetulnya adalah pemanggilan dua atau lebih tabel seperti ini tanda komanya diganti join. Syaratnya kan syaratnya T1 sama T1 tabel, tabel T1 kolom K1 datanya harus sama dengan tabel T2 kolom K2. Nah, where-nya ini diganti dengan on. Nah, ketika sudah bikin sintak seperti ini boleh nggak ada syarat lagi? Boleh. silahkan teman-teman tuliskan syaratnya. where apa Kemudian kalau mau diurutin berarti order by. Apa kalau ada uh, grouping berarti yang akan tinggal group by. Kalau ada syarat untuk group by-nya berarti ada having seperti itu. Itu sintak tentang yang udah kita pelajari. Kan nggak mungkin kita taruh syarat uh, grouping pakai where, kan nggak boleh nggak bisa ya. Itu pasti pakai having seperti itu. Nah, tinggal dimodifikasi aja, mintanya data apa yang ditampilkan. Seperti itu. Sampai sini dulu penjelasan saya apakah bisa dipahami. Kalau inner join berarti udah pasti teman-teman nampilin data yang sama. Kalau cross join dia seperti mengkalikan ya, cartesian product itu teh. Hmm, mengkombinasikan semua datanya di, langsung dicari kesamaannya, dipaksa gitu ya. Kalau left join berarti data yang dituliskan di sebelah kiri dia pasti statusnya pengen full gitu ya. Yang kanan kalau datanya nggak ada berarti dia dinulkan. Kalau right join berarti yang kanan difull yang kiri dinulkan seperti itu. Itu tentang join. Nah, teman-teman bisa ngambil data dari dua table atau tiga table, empat table, berapapun boleh. Pokoknya dua tabel atau lebih itu pasti pakai join. Begitu lupa sintak joinnya, ingat aja via koma. Ya, ini tinggal koma, koma, koma, koma seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaankah teman-teman? Nah, sekarang silahkan mencoba ini. Mencoba pakai data yang palu yang eh, prak sembilan. Pasti sudah punya semua sih ini. Kita kan udah pakai berkali-kali ya. Kita kan udah pernah punya data ini ya. Kemudian tabel kategori buku juga sudah pernah diisi datanya. harusnya teman-teman sudah punya data ini di databasenya tabel kategori buku 1 2 3 4 5 komik fiksi novel biografi kemudian tabel bukunya sudah ada tiga komik Doraemon pelajaran Narnia kalau dari data ini kan berarti kita tahu bahwa komik Doraemon itu termasuk kategori komik. Kalau dari baca gini kan langsung tahu ya. Pelajaran itu biografi kemudian Narnia itu Novel. Nah, join gunanya buat apa? Join itu gunanya supaya kalau kita punya data seperti ini, kita bisa manggil nama bukunya apa, komik Doraemon. Kategorinya apa? Kan nggak mungkin kita tampilnya komik Doraemon satu. Nah, nggak mau. Kita maunya tampilkan bahwa komik Doraemon ini adalah komik. Kemudian pelajaran ini adalah biografi dan Narnia ini adalah novel. Nah, kita mau tampilkan seperti itu. Ketika di itu data yang tampil nama bukunya apa, nama kate nama kategorinya apa? Seperti itu. Nah, itu menggunakan sintak join. Silakan teman-teman coba akses dulu ke eh, prak 9, ini sudah pernah kita punya datanya. Kemudian, teman-teman coba tampilkan data ini. Satu-satu dulu ya. Satu-satu kita barengan. Tampilkan semua data buku yang ada pada tabel buku sesuai dengan format ini. Nah, ini formatnya sih teman-teman benerin setelah dapat datanya ya. Yang tampil itu kode bukunya 100, 200, 201, komik Doraemon, pelajaran Narnia kategorinya sudah bukan kode lagi tapi langsung namanya nah, cara manggil nama ini menggunakan sintak join, jadi komik Doraemon, komik 200, pelajaran ini kategorinya biografi 201, Narnia, novel silahkan dicoba ya teman-teman latihannya oke, kalau kita punya tabel seperti ini hmm. Di sini kan FK kategori, FK kategori isinya ini. Berarti kalau pakai cara biasa, select nama kolom yang pertama, kode buku. Ini saya belum format pakai ganti nama kolom ya. Jadi masih nama kolom yang aslinya. Kemudian nama buku. Yang ketiga, kita mau nama kategori. Tapi supaya teman-teman bisa ngecek kodenya apakah betul, maka saya tuliskan di sini juga FK kode kategori. Supaya nanti sama-sama muncul dengan namanya ya. Yang keempat, barulah si nama kategorinya. Setelah dipanggil kolom-kolomnya, berikutnya from. Dari tabelnya dua, yaitu tabel buku. Dan tabel kategori underscore buku. Syarat yang sama yang mau ditampilkan di sini adalah syaratnya where. Berarti kalau di sini syaratnya dari tabel buku adalah fk kode kategori. Sebetulnya aman sih kalau mau nyebutkan fk underscore fk kode kategori sama dengan nama kategori sama fk kode kategori sama dengan kode kategori boleh karena kita udah bedain namanya. Tapi kalau sampai namanya itu sama, yang satu kode kategori, yang satunya lagi kode kategori, maka teman-teman perlu panggil nama hmm, tabelnya ya buku titik fk kode kategori sama dengan kode kategor, kategori buku titik kode kategori tetap, hmm, kategori buku titik kode kategori titik koma Nah, di sini yang tampil datanya adalah 100 komik Doraemon ini benar ya, FK kode kategorinya satu nama kategorinya komik. Dia bisa tampil di sini gara-gara kita pakai yang syaratnya FK kode kategori sama dengan buku FK kategori sama dengan kode kategori. Narnia donol 1, dia 3. 3 itu novel ya. Berarti tampil nama kategorinya novel. 200 pelajaran FK kode kategorinya 4 4 itu adalah biografi nah, Tinggal teman-teman formatting Berarti yang tampil hanya kode buku Nama buku sama nama kategori Seperti itu Kalau teman-teman nggak pakai join nggak bisa menampilkan nama kategori Seperti ini Yang kedua Misalkan saya mau pakai caranya Pakai yang join on Terus saya ilangin ya FK kode kategorinya saya ilangin karena kan sudah dapat namanya nih dan betul datanya. Maka saya tampilkannya select kode buku nama buku dan nama kategori. Karena aku sudah udah ketemu datanya betul. From yang kedua ini saya akan pakai join on berarti buku join dengan kategori buku on kalau teman-teman mau langsung juga boleh ya kalau mau nyebutin tabelnya juga lebih baik karena lebih spesifik buku titik fk kode kategori sama dengan Kategori buku, titik kode kategori, hasilnya tampil seperti yang diminta, yaitu kode buku, nama buku, nama kategori. Silahkan nanti teman-teman rapihkan ini, jadi kode buku, huruf gede semua nggak ada underscorenya, nama buku juga huruf gede semua nggak ada underscorenya. Ini jadi. Kategori aja nggak ada namanya. Silakan ini di formatting ya. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan atau ada yang kesulitan untuk menampilkan nama kategori? Boleh ditunjukkan ya, Sintak teman-teman. Jadi mau manggil dengan cara yang mana pun bisa. Kalau pakai join on berarti. Uh, bu, saya mau nyoba. Ya boleh. Silahkan. Silahkan. Eh, apa -apa ya. Boleh di share screen juga boleh. Jadi aku buat dua sih. Dua yang itu. eh mm -hmm. Aku udah aja deh. Nah jadi. Hmm yang ini select kode buku s kode buku nama buku s nama buku nama kategori nama kategori from buku inner join kategori buku dimana fk-nya yeah. fk-nya uh, dari buku ini apa namanya forencinya sama dengan primary key dari Betul. kategori buku Nah ini teman-teman yang tadi saya bilang Kalau teman-teman udah kasih nama yang berbeda Manggilnya seperti punya pin FK kode kategori dan kode kategori aman Tapi begitu teman-teman definisikan di tabel buku kode kategori Di tabel kategori buku juga sama namanya kode kategori Maka teman-teman perlu panggil Jadinya buku titik kode kategori sama dengan kategori buku titik kategori buku uh, sorry kode kategori karena kalau teman-teman nggak sebutkan spesifik nama tabelnya dia akan ambigu bingung ini sebetulnya kode kategori yang mana sih seperti itu nah untungnya kita definisikan dengan nama yang berbeda ada tandanya di sini saya kan minta teman-teman kalau bisa atributnya jangan sama ketika diimplementasiin. Kasih tanda, kasih beda gitu ya. Supaya nggak bikin ambigu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai ambigu pun, misalkan terjadi di sini gitu ya. Di pas pemanggilan silek. Teman-teman sebut aja nama tabelnya. Tabel buku titik kode kategori. Untuk yang FK ya seperti itu ini tinggal disebutkan saja nama tabelnya dia akan bisa manggil nama kolomnya seperti itu terima kasih pin betul ini mau pakai inner join boleh kalau tidak ada join innernya juga langsung join itu oke okay. gitu Bu kalau mau nuker file ini gimana Bu misalnya oh. jadi ke atas ini ke bawah gitu Ayo gimana <laughs> berarti ada yang harus diurutkan apa yang harus diurutkan coba dipanggil lagi aja ke atas pin yang oh kemarin. diurutin order by order by. Coba coba. Oh. Gapus, iya. uh, titik komanya? Dikasih sintak buat ngurutin. Oke, eh, panjang Bawa aja. Boleh. Order by. Ya. Eh. kode underscore buku perlu disebut kayak buku. Kalau mau nyebut gitu juga boleh spesifik langsung tabel kolomnya nah ini kalau ya ascending tapi kalau kebalik oh, gitu. berarti apa satu lagi ascending itu pasangannya apa ascending kan a ke z kalau yang z ke a apa teman-teman ada yang masih inget kah ascending bu ascending ascending dsc ya? boleh mau dicoba dibolak balik juga boleh yang enggak ada titik komanya ya Ya, tiba-tiba yang diurutkan nama kategorinya ya. silahkan itu juga bisa diurutkan. Oke Bu. Ya, terima kasih Pin. Itu kalau yang lihat modulnya di upload di CLS ada nomor 2 Apakah ada yang bisa tampilkan kode buku? Ah, saya share screen aja. Tapi teman-teman udah bisa lihat di CLS-nya ya. Dari data yang barusan, tampilkan kode buku, nama buku, kategori, tapi yang kategorinya itu hanya komik saja. Kalau tadi kan yang tampil, yang kategorinya termasuk komik. Kalau sekarang, saya maunya yang ini soal terakhir, ya teman-teman, yang nama bukunya. Huruf terakhirnya n jadi harusnya data yang tampil adalah komik Doraemon dan pelajaran. Silahkan, teman-teman, yang huruf terakhirnya n, teman-teman, minggu depan kita kan masih ngebahas tentang join, jadi teman-teman nah, persiapkan dan database yang akan saya gunakan. Kita akan pakai lagi yang database HR ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Halo teman-teman, belum ada jadi minggu depan kita masih join, tapi databasenya kita coba pakai yang HR ya. Oh, praktikum DB ya. ya, praktikum DB betul yang yang data tentang employee yang ada region itu yang kita, kita akan coba pakai. Terus ini join juga harus hmm. jadi bekal buat penyelesaian tugas. Bisa teman-teman sih. Setelah join kan tinggal subquery. Subquery itu query di dalam query. Jadi harusnya setelah teman-teman uh, tahu semua sintaknya, sampai yang sintak join ini, untuk tugas besar harusnya udah oke okay banget. Itu aja paling teman-teman untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Baik Bu.